Oke, sister and sehat-sehat semuanya ya amin kali ini saya akan sharing dan berbagi informasi menarik seputar sepeda gunung ya ini dia uh, ini di depan kita adalah uh, sprocket dan di sini saya akan coba menyampaikan bagaimana sih caranya membongkar bagian rumah prihab silahkan simak ya brosis sampai selesai pertama kita akan angkat dulu sproketnya jangan lupa ini membukanya ke arah kiri Ya, seperti halnya baut-baut layak umumnya ya diputar ke kiri saja setelah itu setelah sudah bisa diangkat silahkan angkat saja bagian uh, sprocketnya ya yang saya ataupun yang di depan kita ini adalah prihab model gotri ataupun yang umumnya kita kenal yaitu prihab uh, masih menggunakan uh, apa sih kones mangkuk gitu ya jadi intinya sih masih pelor dan belum bearing kalau bearing nanti saya akan uh, ulas juga setelah ini ya. Sekarang kita buka bagian uh, kunci ini juga ke arah kiri. Ini kunci yang ada di QR ataupun yang ada di AS-nya. Setelah terbuka, kita cabut bagian uh, bautnya juga ataupun koneks yang penahan pelornya ini seperti ini. Ini tampilannya. Nah, setelah kita cabut, uh, kita cabut ya. Maksudnya, asnya dan yang terjadi adalah pelor-pelor gotri pada uh, copot. Ya, terjatuh. Sekarang kita balikan lagi. Kita lihat ini, kepala ini ya, kepala prihab. Nah, ini dia kepala pihak. Sekarang kita ambil dulu pelor-pelornya. Setelah diambil, sekarang kita angkat. Ini ada kayak seperti apa ya? Karet seal gitu. Ini tinggal eh, cungkil saja menggunakan obeng ataupun yang lainnya ya. Intinya sih, eh, tinggal cungkil aja ini seperti ini ya. Nah, seperti ini dia tampilannya. Jadi, di bagian mangkuk ini yang akan kita buka nah seperti ini jadi di bagian mangkuknya itu ada coakan ada dua coakan ya saya akan bersihkan dulu supaya uh, terlihat dan ini juga harusnya sih sering dibersihkan ataupun ya minimal ketika kita goes dan udah lama apa udah lama pastinya berkarat apalagi kena air hujan itu harus kita bongkar dan bersihkan ada alternatif cara membukanya yaitu dengan pahat seperti ini. Yang penting lebarnya itu 3 cm. Nah, ini. Jadi diameter eh, apa mangkuk ini adalah 3 cm. Jadi alternatifnya bisa menggunakan plat ataupun pahat. Namun di sini saya menggunakan tracker yang eh, apa Prihab Gotri seperti ini. Ini menurut saya sangat Uh, apa ya simple dan mudah digunakan terus uh, presisi gitu ketika kita membongkar bagian uh, kepala prihab ini seperti itu dan ini saya beli online juga tampilannya seperti ini jadi konsepnya nanti nah bagian ini nah ini bagian ini kita akan masukkan ke uh, apa sih jalur QR nya Nah, ini nanti akan menahan ke bagian mangkuk yang sebelah cakramnya nah dan untuk ini benjolan yang itu akan membuka kepala uh, prihabnya Oke sekarang kita praktekkan nah ini benjolan yang ini uh, kita masukkan nah seperti ini itu langsung PNP ya. artinya langsung presisi aja gitu enggak enggak apa ya enggak Geser-geser ya, artinya sangat prespit banget sehingga meminimalisir uh, apa ya kerusakan di bagian uh, mangkoknya seperti itu. Nah, seperti ini kan? Kalau pakai pahat itu, kemungkinan besar ada saja, mungkin karena tidak presisi, bisa jadi akan merusak bagian mangkok kepala prihabnya. Kalau pakai ini, sangat uh, mudah dan presisi ya dan cara membukanya jangan lupa untuk membuka kepala prihab ini berbeda dengan baut-baut ataupun mur-mur yang lain nah seperti ini jadi eh apa ya disebutnya ini baut yang panjangnya ini kita masukkan ke sebelah cakram itu kemudian kita kunci di sini putar nah itu dipreskan dulu Si, apa, tracker pembukanya ke bagian kepala prihabnya Nah, ini dia yang saya maksud. Seperti ini, nah, itu akan terkunci di bagian sini. Nah, setelah itu, setelah dikencangkan bagian ininya, nah, jangan sampai salah putar ke kanan ataupun searah jarum jam untuk membuka bagian kepala prihab ini. Ini sangat berbeda, ya, brother and sister. Biasanya kan membuka itu ke kiri tapi untuk kepala perihab ini membukanya ke kanan Oke kalau sudah press tinggal buka saja saya disini menggunakan kunci Inggris ya yang umumnya disebut kunci Inggris Nah setelah dirasa sudah uh, apa ya uh, bisa dibuka ya bagian mangkoknya kita loncarkan ya dilonggarkan kembali bagian penguncinya tracker penguncinya kita copot oke okay. sekarang kita gunakan tangan saja karena artinya nggak menggunakan kunci ya biar tidak slack seperti itu oke okay. waduh ini pasti pada ampiar ini bagian uh, apa pelor pelor kotri kecilnya tuh kan bisa dilihat perhatikan ya ini dia kita langsung angkat dan ya benar sekali bisa apa di dalamnya itu terdapat pelor pelor kecil ya yang sangat banyak sekali dan berkarat juga ya. Oke kita akan bersihkan dulu ya dan uh, untuk membuka Kepala Prihab ini rekomendasi banget ya buat Brosis, kalau yang suka bongkar-bongkar silahkan beli trackernya uh, Nanti saya uh, simpan di deskripsi ya, link uh, uh, apa shopnya Oke, okay, ini dia kepalanya, kepala Prihabnya di dalamnya itu uh, seperti ini. Nah, saya sarankan ketika bongkar ini usahakan harus ada alasnya, biar Uh, apa sih si baut eh si baut, si pelornya ini enggak berantakan dan benar sekali oh, ini sangat berkarat ya di bagian mangkuknya sebenarnya ini enggak begitu berpengaruh tapi ketika kita biarkan ini kemungkinan bisa merusak yang lainnya seperti itu sekalian saya juga mau membersihkan dan memberi ataupun melumasi bagian-bagian uh, kepala prihap ini seperti ini jadi yang membedakan untuk yang prihab seperti ini dengan bearing itu sangat e, tertera sekali ya nah sekarang kita lihat di bagian body prihabnya di sini ada ini kan e, standar ya prihab standar belum bearing ya artinya masih gotri sini ada tiga apa ya tiga pawal ya ataupun tiga platuk e, seperti ini Penampilannya ya dan ini power ini nempel di body prihab itu sendiri. Sekarang kita akan bersihkan terlebih dahulu bagian apa ya mangkuknya ya ini mangkuknya mangkuk prihabnya. Setelah di amplas kita bersihkan kembali kita sikat biar e, karatnya itu menghilang. Oke, okay, dirasa sudah hilang. Oke, okay, saya rasa ini udah bersih. Oke, okay, bisa lihat. Ya, seperti ini. Sekarang kita bersihkan juga bagian ini ya, bagian kepalanya ataupun penutup-penutup rehabnya biasa ini disemprot-semprot dulu kemudian sikat kembali biar bersih Oke sudah bersih uh, ini dia konsepnya jadi si powernya itu nempel di body prihab dan ada uh, seperti kawat per gitu ya sehingga ini uh, apa ya mental-mental seperti itu dan yang menjadikan suara apa ya teks kretek-kretek gitu ya kretek-kretek seperti ini nih. ini yang menjadikan suara kadang ketika diganti adanya bisa diganti di modif biar suaranya lebih kencang itu bisa katanya tinggal ganti kawatnya dan ini yang menjadikan suara seperti jangkrik itu oke setelah saya bersihkan terlebih dahulu ya ininya baru kita kasih apa ya? apa gemuk ya? gemuk ataupun ya intinya pelumas gemuk itu dan sekarang kita pasang kembali ini harus dengan cermat dan teliti karena ini pelornya kecil-kecil kita pasang kembali pelor yang ada di rumah prihab itu sendiri. Di sini teman-teman harus pelan-pelan ya. Setelah sudah terpasang sekarang tinggal masukkan lagi kepala prihabnya ini yang membedakan dengan uh, prihab yang sudah bearing kalau yang sudah bearing harus pakai tali dulu itu buat masukin kepala prihabnya nanti saya ulas ya yang bearing juga sekarang kita fokus ke uh, gotri ini dulu nah sekarang ini ada ring oke okay, ring space pasang dulu yang besar ring yang besar ini kemudian yang kecil Dua rangkap mengikuti yang di besar tadi seperti ini. Nah, oke, ditekan-tekan tekan saja. Setelah itu, kita pasang kembali bagian-bagian pelor-pelor kecilnya. Di sini jangan sampai terangkat ya, rumah prihabnya. Eh, rumah prihab kepala priapnya yang sampai terangkat karena di bawahnya itu ada pelor-pelor yang tadi yang pertama kita pasang kalau terangkat itu bisa ampiar lagi brosis case kita pasang dan saya sudah pasang karena sudah dipercepat kemudian kita akan pasang kembali bagian mangkuknya dan jangan lupa kita lumasi lagi dengan uh, gemuknya ini Oke okay. Setelah dilumasi, kita akan pasang kembali ke prihab itu sendiri. Ya, seperti ini. Sini hati-hati jangan sampai miring ya cara pemasangannya. Usahakan sepresisi mungkin ya, simetris mungkin biar pas. Pemasangannya jadi, kalau misalkan tidak pas, itu sangat berbahaya sekali. Apalagi terus dipaksakan, itu akan merusak ke bagian bodi pria itu sendiri. Oke, dirasa sudah presisi, kita akan kencangkan kembali ya, karena ini kebalikannya, sehingga untuk memasang ini ke arah, ataupun mengencangkannya ke arah kiri ya, karena tadi membuka kita ke arah kanan sekarang kita kencangkan ke arah kiri seperti ini pelan-pelan ini memastikan bahwa pemasangannya presisi oke setelah dirasa sudah presisi dan benar-benar uh, pas ngepres ya ini sudah aman diputar-putar juga bagian kepala prihabnya oke proses sekarang kita akan kencangkan Masukkan lagi bagian uh, apa bautnya, buat yang panjangnya tadi ya. Masukin lagi, nah seperti ini baru kita kunci lagi trackernya ini biar tidak melenceng ya. Intinya, biar tidak melenceng sih. Makanya, uh, menggunakan kunci tracker ini sangat mudah dan sangat membantu sekali. Terutama kita yang suka bongkar-bongkar ataupun yang... Mau perawatan tanpa harus ke bengkel, jadi kita kerjakan di rumah juga bisa. Yang penting alatnya sudah ada seperti itu, dan mengikuti uh, tata cara ataupun alur seperti video yang saya buat ini. Ini tinggal kencangkan ya. Tadi ya, ini kencangkannya ke arah kiri ya, karena ini berbeda dengan baut yang pada umumnya. Iya, kencangkan. Iya, seperti ini. Oke, dirasa sudah uh, press dan kencang, kita buka kembali trackernya. Oke okay, sekarang kita akan pasang kembali pelor-pelor uh, yang ada di bagian gotrinya ini uh, apa di bagian luar ya pelor-pelor bagian luar yang ukurannya uh, gede. pertama kita kasih dulu dilumati dulu dengan gemuk karena fungsi gemuk ini selain melumasi ini juga akan memudahkan kita dalam pemasakan pemasangan maksud saya ya, dalam pemasangan pelor-pelor ini nih sehingga si pelor ini nempel di mangkuknya seperti ini brosis jadi kalau kita sudah pasang Gemuk itu akan mudah sehingga tidak berubah ya posisi si pelornya. Kemudian kita masukkan lagi tadi ya kayak space gitu, seal ya seal space ini buat penahan ya, buat menahan si pelor biar lebih press seperti itu. Sekarang kita masukkan lagi bagian QR-nya, as QR-nya kita masukin seperti ini. Oke. Okay dan angkat saja brosis Oke tekan dan balikan dan sampai itu copot ya dikasih lagi apa sih pelumas tadi dan masukkan uh, murnya ataupun baut-bautnya juga Oke kalau seperti ini ini sudah aman ya walaupun kita lepaskan karena tidak akan berubah sekarang kita tutup kembali pakai ini nih apa sih ini karetnya ya karet luarnya itu dan kemudian ring ya setelah ring nanti ada lagi ini dia ya mur yang tipis yang terakhir ya eh oke oke ini sangat mudah sekali ya brosis yang penting ini pelan pelan saja jangan tergesa-gesa biar tidak merusak uh, apa ya, spare part-spare part yang lainnya seperti itu proses. Setelah terpasang semua, sekarang kita pasang kembali bagian sprocketnya Dikarenakan ini saya membongkar sprocket yang udah kaset ya ataupun slope. Ini patokannya seperti biasa, cari coakan yang kecil dan sesuaikan dengan cowokan yang kecil juga yang ada di uh, rehabnya seperti ini dan klop mantap oke selanjutnya pasang bagian yang lainnya nah ini yang saya maksud cowokan kecilnya itu patokannya oke ini juga ada cowokan kecil yang membedakan ya nah ini ini dia itu patokannya sehingga kita bisa lihat dan memposisikan seperti ini. Oke, setelah terpasang, sekarang kita kunci bagian sprocketnya. Ya, sekarang tinggal kencangkan saja menggunakan kunci sprocket ini juga. Terus, apa harus hati-hati ya? Jangan sampai miring pemasangannya. Usahakan presisi ya, seperti ini. Dan untuk mengencangkannya, tinggal langsung saja menggunakan kunci pos nomor 24. tarik ke arah kanan ya, seperti ini. Oke, selesai. Oke, brother and sister, jika suka dan bermanfaat, silahkan subscribe ya, brosis. See you next time.